Hari ini kita akan mempelajari tentang membandingkan bilangan Yaitu membandingkan bilangan lebih besar, lebih kecil, dan sama dengan Pernahkah kalian melihat lambang tersebut? Tentunya sudah pernah ya Ya Perhatikan contoh-contoh berikut Ada 9 kucing dan tiga kelinci Mana yang lebih banyak? Tentu kucing, jumlahnya 9 dan kelinci jumlahnya tiga. Jadi tanda yang harus digunakan adalah tanda lebih besar Karena jumlah kucing yang lebih banyak dari jumlah kelinci ya Contoh yang kedua, ada 6 pohon dan 9 bunga. Ayo, coba kamu bandingkan. Ya, 6 lebih kecil dari 9. Jadi, jawabannya dengan tanda tersebut ya. Contoh yang ketiga, ada 4 buah strawberry yang kita bandingkan dengan 4 buah strawberry juga. Jadi, tanda yang harus digunakan adalah tanda sama dengan. Kenapa? Karena jumlah keduanya sama banyak ya Ada cara praktis yang bisa kita gunakan untuk membedakan lambang Yang artinya lebih besar dan yang artinya lebih kecil Yaitu dengan cara Tambahkan huruf I besar di depan lambang Terlihat seperti huruf p yang artinya besar atau lebih besar Dan huruf K yang artinya kecil atau lebih kecil Mudah untuk diingat bukan?